Bapak, trainer, kita bertemu lagi dan kali ini saya akan menyampaikan tentang New 00. Normal, normal yang baru segala aktivitas normal yang dilakukan dengan tatanan kehidupan yang baru kenapa new normal harus diterapkan agar masyarakat tetap produktif di tengah keniscayaan merebaknya wabah pandemi covid-19 tentunya harus dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat Untuk melanjutkan lanjutkan video ini sahabat safety trainer, jangan lupa subscribe like, comment, and share new normal tentunya menimbulkan dilema buat kita semua new normal muncul akibat tuntutan perekonomian yang tetap harus berjalan segala aktivitas harus tetap kita lakukan untuk memenuhi tuntutan kehidupan Namun di sisi lain Kita harus dihadapkan pada satu kondisi Adanya kemungkinan terkena dampak Daripada wabah virus corona ini Apalagi di tengah kebebalan Di tengah masyarakat kita Mereka sudah terlanjur Mengikuti pola kehidupan Yang kadang-kadang sembarangan tidak memperhatikan sisi-sisi kesehatan nah, ini pun juga menimbulkan satu problem tersendiri di mana ada kemungkinan virus corona ini akan menyebar lebih cepat lagi sehingga bagaimanapun juga kita harus waspada dengan new normal apa langkah-langkah yang harus diterapkan untuk mengantisipasi gelombang kedua penyebaran COVID-19 Di tengah penerapan new normal. Pertama Lakukan aktivitas dengan mengikuti kaedah-kaedah Sebagaimana saat diterapkannya PSBB Yang kedua Lakukan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat Disiplin Dan berkomitmen melakukan Empat hal sederhana Antara lain Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Dan menerapkan pola hidup sehat Antara lain Olahraga rutin Makan yang sehat Tidur dan istirahat yang cukup nah, Jangan lupa namun jangan pula meremehkan situasi peralihan ini tetap berkomitmen melakukan empat langkah sederhana tadi mari bersama kita melakukan upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus corona dan senantiasa kita berdoa mudah-mudahan badai corona ini segera berlalu salam Sertiprat